<sées> aku kemarin mau lorong, mau ini. ini. masker aku. Wang kau, oke Lima bir, lima. Salahiku, wih. Are di masker mah sarung kira ya, ya. anak. Ya. sarung mah. remu PPn Emang opo? Isi, oe, oe, oe. Yes. Oh, ireng matune biro? Matune piro ya jong Pak. ada. cuci tangan. kutu pemerintah. Mungkin Cak, memang sewok mau. Walah-walah, nggak tua ini. Mie, ini, lho. ini tempat cuci tangan. Eh, cuci tangan yang baik dan benar murah. Nah, aku Wis blab kuyek kok. ini ya. Cuci baju. cuci ya. gantian-gantian. kerja, kaya walk from ada bocah wis cairan hitam inspirasi rumah oh, pada <tuk ke rumah> Iki persis ana produksi ngopi 4 ngopi, ngorong boleh. Wei, tunggu bisa Kamu seminggu satu, satu, gitu. juta petusi to jenguk izulik kucing nak beratur jenguk petusi kucing murah oh, ya tol gabah deh gabah, mangan mangan jantung, jantung. dingin ngono <tut> <Yipangai> katul <gue. tut> Hai, <na> bebek anakmu, <tut> yeah. master seminggu enggur nah pitung pulau pisanto wis yen aku kandhane koyok Arti mimpi kuwi. Ora. Ora entong aku mimpi Oh, ngopi ngi matene mau siji bae. Ta saplep iki ra tau entuk kok. Baanane Google aku. Wah, keteko Google aku yo rada channel bareku buka. Oke Google, tafsir mimpi tokoh Hongkong, bertemu ketemu di kuburan. Astaga, Abang Jangan main kok yang Abang Bang. Hah, setan. ngomong soal, saya bener yo berjudi itu haram. Kita Google saya ngunui loh. HP kamu, tapi yo Google saya ini Google itu Jadi orang itu ngerti saya ngunui loh. Tak Stal, tenang, Iya iya, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Orang sabar, sayang janda. <tuk> Wah, <tuk> <tuk> <tuk> orang sabar sayang janda oh. yo. Terus pemetu ya, Loh, ya gampang direkat nangumah, ya. Ayolah, sorry, yo. Enggur, Loh, Alah, biasa. Nopo, turu ae. diopo Wong pamu Pamu wes Ini nek ini lu... ini ini romantis ngono <laughs> nah, ini, apa? Bebek Tulis. Batu nih bro, Enggak tak, tujuh lima sembilan tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, yang mau ya, ya, nau agar ya. nomor HK wk ngeleng-ngeleng ada pamu nak untuk pamu rasajin. kata tapi siswa apa siswa? apa? Kemis, kemis, pintu, pintu ambil wolu, itu ambil limolas, berarti limolas pintu wolu, limolas pintu wolu, hmm. wolu. Hmm. wolu. Hmm. tengok hmm. kucing saori saya dua dua lah, tipe matu, mata ngongkos, begini, nganu, toko aku harus masak loh nyari setiap hari. jadi lagi bapak lagi nganggur work from home lagi, lagi, lagi nih ini, bapak udah kerja, di kerja ini, ini kisah ini isa isa isa dari rumah tapi kerja lah, beli orang di rokok, Corona, Corona mu itu saling, gedegus, gak mending ngopi A few moments later, Oh, iya eh, hey, sosial distansi main gendok gendok Rono ini lagi ada yang saya sana, nih. Ada yang di sana, nih. Ada yang di sana, <tuk> nih. Ada yang di Ada yang di sana, nih. Ada yang di oh nih. Ada yang di sana, nih. Ada yang di sana, di sana, nih. Ada biasanya ngopi ah, arak, corona terlalu nyelik oh. yang gue ya. nomor tuh, nah. pasang lepo ceket euah bener seneng banget deko biasa pokane tamu kopi neng kau itu nomor dulu Oh, uh, nanti, <ację> orang eh itu ke... <laughs> <Ay. Bayalah. Uca. laughs> itu sembuh. Keren rasanya Wes sama sama itu. Sama siapa siapa kadung tuh, itu ini lho lur. Ikut contoh, siapa ngerawat sedikit biru. Mas malah dong, ngecat dong. Oke besok, kurang nongol ceritanya. Gue judi gede di suka. Lu nggak nggak nggak nggak lho bang haji ngomong bila kau menang itu awal dari kekalahan nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak kami dari Tarantara Patra Lidah Selamat berjuang untuk rekan-rekan tenaga medis di seluruh dunia, agar semoga senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Semoga BDT ini cepat berlalu. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan lupa like, komen Dan nyalakan loncengnya